Kalau ke tempat berus selalu ada yang istimewa. Kalau saya nyebut, namanya ya, sangat spesial setiap saya ke sini Berus fix saya punya ini, mesti masa ini ya, Yang saya tunggu, ya ini Jadi sini bukan ngomong-ngomong politik Ya jadi ke sini itu enggak ngomong-ngomong sama Ini Alhamdulillah, si Alhamdulillah ya, kalau dia lalu ya, naik suku ya, naik kota ya, kota ya, kota ya, ya lho nah, oke ah nih bulan dicopot Okay. Okay. oh lu parfum lagi teromis akhir ini lo enggak udah ini dan dia. sudah kok Itu lah, kayak gitu Rasa Terus yang Harus di. bawah oh. nih. Belangnya terus. Ini juga jadi jadi di acara kancar ini kalau terus langsung dari Pasirnya di ya pertemuan Bantang di Indonesia oh dan saya masuk ya dikasih kembali kita kasihkan, kasihkan, kasihkan, kasihkan, kasihkan, kasihkan, kasihkan, kasihkan, kasihkan, kasihkan, kasihkan, kasihkan, kasihkan, kasihkan, kasihkan, tuh kasihkan, kasihkan, kasihkan, kasihkan, kasihkan, kasihkan, kasihkan, kasihkan, kasihkan, kasihkan, kasihkan, kasihkan, kasihkan, Kalo jejaknya itu mencukur gitu nih Gini Gini kita Kalau ke, ke tempat berus muafik selalu ada yang istimewa Kalau saya nyebut namanya bebek kelata oh. Ini Biasa hebut Jadi kuahnya itu, itu cuman apa punya Garam Garam bawang, bawang putih Garam bawang putih Jadi, satu, bebek. satu bebek, satu kilo bawang putih Satu bebek, satu kilo bawang putih Untuk para chef silakan dihitung rasionya Rasionya, itu itu eh, <pedulah> Tapi ternyata, bahan, terasa banget rasanya. sensasinya Hanya itu saja. Sangat spesial setiap saya di sini. Waktu mesti masa ini. Nah, yang satu ya ini jadi kesini bukan ngomong politik ya, jadi kesini tuh nggak ngomong-ngomong sama Allah ini alam kira-kira ini ya EPA, ya alam lalu ya enak ini kata-kira kira-kira kok alam kira-kira lagi waduh ya naboknya iya. Sama, sama. Oh, sama. Sama, ini, apa, dia tadi kan. Oh, oh. pertama. cuma oh. Palembang. Oh, <laughs> nah, ini, ini yang khas Palembang. Okay. Hmm. Hmm. sekali sekalian Nasi lagi, ya, lagi, Kowe, keduman, Oke, ayo, ini, gini ini pun <tuk> Jangan ditereng di Cobi, oh, pun macak loh. Oh, Bener terus dengan tol. Pon. Ini ya, tahu gak, tahu gak? Ya. Ini, ini, ini, ini. Lihat nih. Ini ada yang kursi gitu kan, dimandiin. Nah, ya. Ini diperiksa. Nih. Ya itu Ya itu sini. Oh. Nih nanti kamu ada dokternya ah, makasih kamu nanti ada dokternya atau? dokternya, terus nanti kamu periksa beriklah <tuk> <tuk> ya itu ngasih dong ini itu udah sahur ini berat ya teman apaan ya kan gampu di Kucing. Kamu kucing? Bukan? Coba kamu tanya, coba. Yoi, ya, coba <SILENCIO> tuh dulu. Apa kucing? Bukan. Bukan. Kucing. Ketakutan. Mama cari titik. Papa. Emang kamu kucing apa? Om ke Jepang gitu ya, masa Jepang oleh Om gitu. Kapan? tapi tapi Gak mau Gak <tuk> nah, iya jadi ke Jepangnya ikut apa enggak? Kamu ikut apa enggak ke Jepang? Enggak Gak tadi <tuk> <tuk> lebaran ke Jepang ngapain kalau gak ikut? Jadi bapak lo Gak Gak kan bapak ke Jepang Bapak kan udah ke Jepang beliau laulah Gak tahu Enggak ya? banyak yang bercepetan. Cuman titip. Oh, berarti ya beda ceritanya. Itu bukan sawalan, bukan barang ke kecepetan. Kecepatan menitip mainan gitu. Cuma titip mainan apa? Titip. Titipnya ke mana? Bukan, menikah itu ya. Bernegara yang kecil ya bukan besar seperti right? pelombongan, oh yes yeah. uh, iya kota, oh. belum dikirim apa? belum dikirim belum dikirim, belum dikirim nanti dikirim dikirim ya tau ya Kan nanya, ya. namanya nanya itu enggak tahu. Kalau tahu, gua enggak nanya. Ya udah. Ya udah enggak usah ngomong, saya kan di aja lah. Ya sekarang ganti topik aja. Ustaz. Gurunya namanya siapa? hukumnya nah. apa? Nah. Ini kamu muridnya Bu Vera toh? Ya, <tuk> <tuk> Bu Vera apa yang nah. Oh, enggak pernah sekolah, sekolah di rumah. Kerjaannya Bu Vera ngapain kalau gitu? Oh, kamu enggak pernah sekolah. Maksudnya di rumah Masa di rumah? Bu ke sini? Oh, murid pacakan di bufer Bapak ya, hati ya Bagi, Muridnya sekolah Mana bergurus ya Iya <tik> <tik> oh, Itu jenis murid ajar Harusnya ya. Muridnya ke sekolah Masa gurunya ke rumah? Ya gurunya kalau Muridnya 50 Satu-satu Gimana? Apanya? Apanya? Ya, telat ya bilang. Maaf, Bu Guru, saya telat. Lagi malam ikut pengajian. gitu apa? Tau. Dia tanya bapak yang juga pengajian. Eh, no, no, no, kamu sayangnya. Ya Allah, aku cuma mau jajan karena itu sih Ya Allah, semuanya cuma Kamar. Rasanya oh, oh, banyak banget. Wow, oh, ini wae boneka bagus banget. Ini tikus apa ini? ini tikus ya. Tikus lah. Tikus nggak punya. Bayar apa coba? Oh, apa ini? Ah, senas <laughs> ini. Apa dek, nede? Oh, iya ini tikus kecil ada. Ya, Tikus Yang ini sih Tikus apa itu? Tikus-tikus Apa? Ya. Ya, tikus apa, Napa. Napa. apa namanya? Denoniko Dendi Denci Denci Oh oh, Denci itu kamu toh, Baru tahu kalau kamu itu Denci wala Cici gitu Nah ini apa nih? Oh gudak Bukan lo kini kini. Oh ya. kamu iya, kamu udah. Iya. ini punya nama gitu? Siapa? Kimchi. Kimchi. Kimchi, Kimchi, mana makanan? Gua tau ya kamu. Coba, coba, kimchi makanan apa coba, yang kayak apa coba Makanan dari mana kimchi? Tunjukkan <laughs> langsung praktikum praktikum <laughs> Mana kimchi-nya, mana coba, tunjukkan sini Kimchi rasanya kecut Kecut? Kenapa makan kecut gitu ya? Cari yang ini jeruk kayak apa yang manis Jeruk kecut Oh, ini ini ada tulisannya ini lo, De. Dek. Dek. Ya. Ini udah ada tulisannya. Ada tulisannya. Ada tulisannya. Bonocoro ko ini. kamu suka kimchi mencih ah. Itu ya? Heh? Ya? Cih, terlalu keri. Terlalu keri kamu ya enak ya? kamu cuman bebek tiktok kok <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> nah, tapi kalau korea itu top. anak nah, pernah aneh iso ngomong korea kursus, oh, kursus. Okay. kursus mantan, okay, itu ya. mau apa? kan kimchi bisa, aja kalau beranda nggak, nggak biasa asli nggak bisa, tapi bisa. Mungkin orang enak itu pokoknya ngomong enak kan, idolanya. Paling <laughs> nomor <door> dua di dunia. <laughs> Bu Vera kalau ngasih nilai berapa? Dua atau tiga? Ujian, oh, itu ujian nak ketika Kanza dikasih banyak soal itu Terus Kanza mengerjakan Itu namanya ujian Bukan bermain-main ya, ya, Oh gitu, okay. Tapi aku tahu kok, karena ada salah satu di kelas Di kelas itu ada salah satu anak Dia dan ada satu dua, tiga. 1, 2, 3 ya. Panggil Pak langsung panggil Pak Gimana? Kok tinggal kakinya gimana sih? Allah Ini dia jadi saya. Ya. Ya, sahabat, sahabat mampir. Mau ke UGM terus mampir saya sayang belum makan siang katanya lah ya asuk makan siang urusan ngaji kan urusan saya jadi beliau ngobrol politik ya berpolitik saya ngaji ya ngaji aja semua akan kembali kepada rakyat nah ini jangan dilupakan gitu